Halo sahabat Zodiac 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video kali ini kita akan bahas tentang ramalan cancer di bulan Oktober tahun 2021 namun buat kamu yang baru kabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi dengan kami yang kontak yang tersedia di kolom deskripsi baik sebelum kita ke ramalan yang saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi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 Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Cancer di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Cancer di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Cancer di bulan Oktober tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan. Selanjutnya support energi kepada keuangan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 kesehatan seorang cancer adalah Seven of Swords ataupun tujuh pedang sejarah namunnya Seven of itu diartikan melangkah maju melangkah ke depan dengan mengingat dengan masa lalu sehingga majunya akan pelan dan di sini menggambarkan kesehatan seorang cancer di bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami sedikit peningkatan namun di sini seorang cancer akan selalu teringat masa lalu yang membuat beban pikiran kepada dirinya dan tidak akan berdampak negatif kepada kesehatan Sini disarankan kepada seorang Cancer, menatap masa depan dan lupakan masa lalu buang jauh-jauh serta move on dari masa lalu. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cups. Sejarah umumnya Queen of Cups itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Cancer, seseorang yang berpengaruh kepada Cancer sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Cancer kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini cancer suka teringat masa lalu yang dimana di sini dalam bentuk pasangan yang membuat beban pikiran kepada dirinya sehingga kesehatannya akan maju secara pelan. dan di sini juga menggambarkan bahwasannya support energi dari orang-orang sekitar sangat berpengaruh kepada seorangra cancer untuk move on dari masa lalu yang ia ingat di bulan Oktober Tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah the World. Secara mengingat, dobat itu diartikan kesempatan kedua, kesempatan lain, dan mendapatkan kesempatan kedua. Dan jika kartu dobat kita gabungkan dengan kesehatan seorang Cancer, di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan lain untuk move on dari masa lalu, yang dimana di sini akan beberapa positif kepada kesehatan, dan di sini bisa menghilangkan beban pikiran dengan cara menatap masa depan yang akan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu keuangannya adalah... 9 open tackle ataupun 9 poin Secara umumnya 9 open tackle itu diartikan kondisi berkecukupan dan apapun yang dilakukan akan membuahkan hasil. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Cancer akan mengalami peningkatan yang sangat drastis di bulan Oktober tahun 2021. Yang dimana di sini atas berkat kinerja kerja keras pengorbanan yang ia lakukan selama ini, yang akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Oktober, yang dimana di sini peningkatan keuangan akan didapatkan oleh seorang Cancer. Dan disini tidak terkebut kemungkinan apapun usaha apapun kerja yang dilakukan oleh seorang cancer untuk meningkatkan keuangan akan membuatkan hasil yang maksimal di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah naik open tackle. Secara umumnya naik open tackle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan cancer, seseorang yang berada di keliling seorang cancer sendiri. Dan disini menggambarkan keuangan seorang cancer akan mengalami peningkatan dengan support doa dan dukungan dari seorang orang sekitar, orang-orang terdekat, pasangan, yang di mana juga di sini tidak tertutup kemungkinan seorang cancer mendapatkan suatu pekerjaan dari orang-orang terdekat, di mana di sini membuahkan keuangan yang sangat meningkat dan di sini seorang cancer akan didukung, didoakan penuh oleh pasangan cancer sendiri dan jika kartu duit kita gabungkan dengan keuangan seorang cancer di sini menggambarkan Sosok seorang Cancer sudah mendapatkan keluarnya yang meningkat drastis di bulan Oktober tahun 2021, serta di sini seorang Cancer mendapatkan kesempatan untuk menangani sebuah pekerjaan, yang dimana di sini hasilnya akan sangat maksimal kepada finansial kehidupan seorang Cancer, yang dimana di sini didukung, didoakan oleh orang-orang sekitar, didukung, didoakan oleh pasangan, serta pekerjaan akan didapatkan oleh seorang Cancer dari orang terdekat Cancer sendiri, untuk kartu kartu pekerjaannya adalah. Three of One ataupun tiga tongkat. Secara umum, of One itu diartikan belajar melepaskan karena tidak bisa melakukan sekaligus dan di sini tidak terdapat kemungkinan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang akan mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Cancer di 9 Oktober tahun 2021 ada beberapa kemungkinan. Pertama di sini karirnya akan meningkat, karirnya akan lebih bagus lagi yang dimana di sini akan direkomendasikan untuk menangani sebuah pekerjaan yang sangat besar yang berdampak positif kepada keuangan. Finansial serta kehidupannya didukung kartu dengan nine open tackle, dan diprediksi yang kedua di sini seorang Cancer akan mendapatkan tiga tawaran terjang sekaligus, yang dimana di sini hasilnya mampu mendokar kehidupan lebih bagus lagi. Di sini tidak tertutup kemungkinan juga seorang Cancer akan membuka usaha cabang usaha tambahan, yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan keuangan, serta hasil yang maksimal akan dia dapatkan di dalam kategori kehidupan. Dan untuk kartu sukun energinya adalah page of pentagal cara umumnya page of Pentanggal itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan karena pekerjaan seorang cancer akan mengalami peningkatan di bulan oktober tahun 2021 yang dimana sini bisa dikategorikan seorang cancer mendapatkan itu semua berkat doa berkat dukungan dari seorang anak, dari sebuah keluarga dari seorang pasangan cancer sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta finansialnya dan jika kartu doa kita gabungkan dengan karena pekerjaan seorang cancer disini menggambarkan Seorang kanser akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki keuangan untuk meningkatkan kehidupan dan di mana di sini hasilnya A, akan positif ia dapatkan di bulan Oktober tahun 2021 dengan peningkatan tarif yang didukung didoakan penuh oleh seorang anak didukung didoakan penuh oleh keluarga didukung didoakan oleh pasangan yang di mana di sini akan berdampak positif kepada finansialnya yang didukung kartu 9 Open Tackle dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah ten of cup ataupun 10 piala Secara umumnya ten of cup itu diartikan bisa membangun keluarga yang bahagia bisa mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia dan disini digambarkan kepada seorang cancer yang sedang single seorang cancer yang sedang single bisa menemukan pasangan di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana disini disarankan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius karena di Oktober ini adalah waktu yang tepat kepada seorang cancer untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus bersama pasangan cancer dan di sini kepada seorang cancer yang sudah berpasangan akan mendapatkan sebuah keturunan yang dimana disini menjadi sumber kebahagiaan antara seorang cancer bersama pasangan di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of One secara mempunyai King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang dekat dengan cancer sendiri dan di sini menggambarkan kepada seorang Cancer yang sudah berpasangan, kini saatnya untuk mendapatkan pasangan serta melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana di sini selalu didukung oleh orang tua Cancer. Didoakan oleh orang tua Cancer untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan Oktober dalam kategori hubungan asmara. Serta di sini seorang Cancer yang sudah berpasangan akan menjadi sosok orang tua yang dimana di sini dengan kehadiran seorang anak akan menjadi sumber kebahagiaan, sumber keharmonisan hubungan asmara seorang cancer bersama pasangan di bulan Oktober tahun 2021 dan jika kartu dewa kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang cancer di sini menggambarkan. Seorang Cancer yang sedang single akan mendapatkan kesempatan untuk menjalin hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih romantis di bulan Oktober tahun 2021 dengan doa dan dukungan dari seorang orang tua. Dan di sini seorang Cancer yang sudah berpasangan mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang tua di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini dengan kehadiran seorang anak akan menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Cancer bersama pasangan. Di bulan Oktober tahun 2021 Dan untuk angka keberuntungan sewa kanker itu adalah di angka 7, 79, 93, 30, dan 90 Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan kanker di bulan Oktober tahun 2021 Semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian Agar yang lain juga tahu informasi ramalannya Akhir kata saya ucapkan, wassalam